Akhirnya sampai juga di Indomaret. Ya, kali ini saya mau nyari creepy ghost pepper. Katanya ada di Indomaret ini, saya coba mau nyari-nyari dulu. Apakah ada apa enggak? Ya, menurut infonya sih sudah ada untuk creepy ghost pepper. Mana ini ya, ghost pepper? Ghost pepper, nah. Ini dia yang saya cari-cari dari tadi Ghost Pepper Pedas level 1000 Level 1000 apa 1 juta ini guys Ini berapa harganya ya Oh ini uh, untuk challenge nya ada di uh, depannya tadi terus ditutupnya ada challenge nya nanti Nanti akan saya review aku beli dua guys ya bentar guys saya mau bayar dulu kasir pak kasir bu kasir ayo ayo cepet cepat cepet cepet ya ya kalinya sudah dikasih mas saya uh, beli dua ghost paper nya ini mas ya kayaknya ini uh, lumayan sih guys pedas pangka ini ya soalnya aku masih belum pernah sih makan ghost paper keripiknya seperti ini untuk teman-teman yang tahu, kan kadang ada mie nya, ya, mie ghost pepper. Mungkin ada yang tahu nanti, ya, tulis di komentar ya. Pengen nyoba juga, gitu. Ini keripiknya dulu, sebenarnya. Punya di nomorat ya, untuk mie nya masih belum ada, guys. Cuman keripiknya aja ini yang ada. Kita dulu, guys, ya. Saya mau bayar dulu, ya. Ini sudah selesai. Kita bawa dulu, guys. Ini kayaknya beli dua cukup lah ya buat challenge nanti kita buat challenge makan keripik terpedas ghost pepper ya eh, mari kita pulang pulang dulu guys ya oh ya bentar saya mau melihat uh, list harganya dulu ya berapa gitu nah ini satu buahnya kus dua uh, belas ribu guys kalau dua dua ribu Uh, cukup murah, sih. Ini belum empat uh, murah sekali. Yes, kita pulang dulu, guys. Ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, okay, terima kasih.